Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui diskon pada game Nintendo Switch gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya uh, mau cari game di Nintendo Switch dan kalian pengen lihat harga yang paling murah dan region mana yang paling murah, kalian bisa gitu untuk uh, ngeceknya dengan website gitu. Jadi websitenya ini, uh, website yang bisa dibilang bermanfaat gitu, bukan bisa dibilang memang bermanfaat sih dan gratis juga gitu websitenya saya juga uh, lumayan sering gitu untuk uh, mantau game di website yang bernama uh, eShopPrices.com gitu. Jadi kalian bisa cari di Google dan kalian tinggal klik aja gitu untuk websitenya eShopPrices.com, tinggal kalian klik dan nanti akan muncul untuk page-nya kayak gini dan di sini nanti akan muncul gitu ya untuk uh, beberapa kategori. Jadi ada most popular game, ada popular games on sales, uh, the biggest sales dan yang lain-lainnya pokoknya kalian bisa atur-atur uh, aja dan kalian bisa pilih aja yang mana yang mau kalian pilih gitu atau yang mau kalian lihat gitu. Misalnya di sini untuk yang popular games on sale gitu di sini atau on sales gitu di sini kita bisa lihat klik aja yang view more dan di sini kita akan melihat untuk yang negara mana atau region mana yang paling murah ya. Misalnya untuk Hades di sini adalah Meksiko gitu. Atau mungkin MHGU di sini adalah Rusia ya ini ya, bendera Rusia dan untuk Nino Kuni yang paling murah adalah Meksiko gitu. Misalnya di sini kita akan klik misalnya Nino Kuni atau kita lihat aja Nino Kuni ya. Dan di sini kalian bisa melihat untuk harganya adalah 14,99 untuk yang US saya juga pakai eh uh, region US untuk Nintendo Switch saya dan untuk kayak lainnya di sini tidak ada diskon ya kayak misalnya Polandia, Australia dan Rusia mungkin ya. Dan, jadi di sini akan ada tulisan on sale until kapan gitu ya. Dari bulannya, tanggalnya sama tahunnya gitu. Jadi di sini enggak bisa melihat untuk dolar Kanada ya, 20 dolar. Ini lebih mahal sih, lebih mahal dari US gitu, lebih mahal setahu saya. Jadi Kanada itu uh, dolarnya angkanya lebih gede ya. angkanya lebih gede dan Harganya bakal lebih mahal sih. Dari US. Kalau 15 dolar. Misalnya di sini kalian bisa mengkonversi mungkin. 15 USD to... Card. Uh, oh. 15 dolar Amerika itu sama dengan 20 dolar ke Kanada ya. Eh. Oh iya iya sih. Memang lebih mahal. Lebih mahal sedikit lah ya. Untuk uh, dolarnya gitu. Dan kalian juga bisa melihat. Untuk gamenya ada beberapa juga sih ya. Yang lagi uh, sales gitu ya. Tapi gak di semua region. Dan... Kadang-kadang juga ini gamenya tuh tidak semuanya tuh di region uh, Amerika gitu Jadi kalian harus cek regionnya Meksiko misalnya Atau uh, Rusia atau Kanada gitu Jadi nggak semua salesnya ini ada di United States ya Atau mungkin region Amerika gitu Mungkin sini kalian juga mau ngecek untuk uh, kuransinya Mungkin di sini kita akan ganti ke rupiah mungkin sini kita akan melihat deh Dan kalian bisa melihat untuk regionnya gitu ya Regionnya yang paling murah adalah Meksiko di sini ada adalah, adalah Rusia dan Meksiko lagi Amerika dan di sini untuk kursinya udah berbentuk rupiah ya jadi kalian bisa ganti kalian misalnya nggak hafal gitu ya. misalnya saya nggak nggak pakai rupiah gitu misalnya saya nggak pakai rupiah di Nintendo Switch saya kalian bisa ganti ke mungkin ke USD mungkin nih eh? uh, USD United State Dollar sini kita akan klik hitungan dan sini nanti akan muncul untuk harganya gitu dan ya sih gampang banget untuk ngecek harganya dan dan jujur menurut saya ini website ini sangat membantu banget sih kalau kalian memang lagi cari game yang harganya murah atau kalian lagi cari harganya gitu karena jujur kalau di e-shop gitu itu agak uh, agak sedikit kurang sih untuk UX nya ya untuk UI nya lumayan tapi untuk UX nya menurut saya kurang bagus gitu saya merasa agak agak sedikit ribet di sini lebih gampang gitu. tinggal kalian cari aja misalnya gamenya personal 5 gitu personal 5 ada di Nintendo Switch kan personal 5 yang scramble gitu tapi hanya ada di Hong Kong sama di Jepang gitu. dan di sini kalian bisa melihat ya untuk harganya di sini Hong Kong enam dolar dan Jepang 92 puluh dolar kayak gitu dan jujur Jepang mahal sih emang untuk gamenya ya karena memang untuk di Jepang living costnya juga lebih mahal gitu dari negara lain. jadi untuk Jepang mungkin 90 dolar udah murah mungkin nih. Ya. Atau mungkin ya kalau dari Jepang ke Indonesia ya memang agak sedikit mahal gitu. Contohnya kayak gitu dan ya kalian bisa cari aja sih game Game apa aja yang kalian mau mainin atau mungkin kayak game yang mau kalian beli gitu ya. Tinggal kalian cari aja misalnya Ori, misalnya Ori. Tinggal kalian cari misalnya kayak gitu dan nanti akan muncul untuk harganya ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks watching. Bye-bye.